Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua di podcast Agritech kami dari SMK PP Negeri Sare Aceh Nah this time kita akan ngadain podcast bersama teman-teman dari SMK PP Negeri Sare Aceh Yang hebat-hebat banget juga teman-teman Oke sebelumnya kenalin dulu deh kakak-kakak uh, kita namanya Silahkan Halo, perkenalkan nama saya Suci Tinsa dari kelas 12 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Velia Saskia, saya dari kelas 12 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke. Saya belum kenalin diri nih ya. Okay. Uh, perkenalkan saya Nurfadilah Haryanti, saya dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke, apa kabar nih Kakak-kakak semua? Wah, Alhamdulillah ya, ya baik. Alhamdulillah gimana nih uh, hari-harinya? menyenangkan ya? Alhamdulillah, men menyenangkan sih seperti biasa oke okay. uh, sebelumnya uh, kita ingin bertanya uh, mengenai sekolah ini nih uh, bersedia nggak nih kakak kakak buat ditanyain tentang sekolah bersedia ini? Loh, pastinya. bersedia pastinya oke okay. sebelumnya, uh, saya nanya dulu nih kakak dapat info ini dari mana sih? Uh, tentang sekolah ini, informasi dari mana sampai uh, yakin masuk ke sini? Uh, siapa dulu nih? boleh dimulai dari Kapelia uh, saya, ya, Oke okay, uh, tadi apa pertanyaannya? Ada uh, informasi tentang sekolah ini dari mana? Gitu. Okay. jadi pertama sekali Felia dapat informasi tentang sekolah ini itu dari dari guru-guru pas di okay. MSN terus juga dari kakak-kakak lighting ya ada beberapa yang masuk okay. juga di sini terus dari tetangga juga ada ada beberapa tetangga Felia yang uh, dulu masuk di uh, sekolah ini dari tahun ada yang alumni tahun 2012 dan juga ada uh, alumni yang tahun 2017 kalau oh. kalian sih dari tiga sumber itu sih oh, keren banyak banget ya sumbernya kalau oh, Kak Sulis gimana nih? kalau Sulis sendiri sih dari kebetulan Kakak alumni tahun 2017 oh iya uh, informasi ini kan memang langsung dari Kakak karena Kakak alumni dari SMK Pingg harus tuh sebenarnya kalau dari tetangga Nggak ada sih karena memang rata-rata disitu bukan alumni SMK SMKPP Sare Nah kebetulan kakak saya juga lulusan alumni 2017 Kemudian informasi juga saya pengen tahu dari SMKPP Negeri Sare ini Saya suka searching juga dari Google, Oh my god dari Instagram gitu keren banget Jadi gimana masuk ke sini emang keinginan sendiri uh, karena ingin melanjutkan passion Emang passionnya di bidang pertanian atau gimana nih? keinginan sendiri atau dari orang tua atau gimana? Kalau sulit sih, kalau passionnya kan lulusan uh, pesantren dulu atau MTS. Oh iya. Uh, jadi mungkin dari pengennya juga sih, pengen punya passion baru. Kita juga pengen, uh, kayak mana sih, bisa ngembangin uh, skill yang baru gitu. Apalagi kan di uh, sulis ini, mama ya dari mama punya kebun juga oh. di Bireuen yaitu Jadi Gimana caranya? Sulis itu bisa tahu tentang pertanian lebih modern lagi. Jadi, itulah mungkin dari orang tua sendiri pengen masuk sekolah SMK Besar ini untuk bisa mengembangin skill yang bisa nanti Sulis aplikasikan di kampung Sulis sendiri. Wow, keren banget! Jadi, emang punya kebun sendiri gitu ya? Jadi, semoga nih suatu hari nanti bisa dikembangkan oleh Kak Sulis Dan. ya. Oke, kalau tahu gimana nih? Kalau Felia sendiri sih sebenarnya uh, intinya sama juga sama kayak uh, Sulis, pengen uh, ngembangin skill di bidang pertanian. Terus juga orang tua juga punya lahan gitu. Jadi uh, gimana caranya nanti kalau ada masalah di bidang pertanian itu orang tua nggak nggak berkesusahan misalnya nih uh, kalau dalam di kami kan di sana di Indrapuri itu bertani padi ya. Nah di sana kalau misalnya ada serangan-serangan hama bisa Velia kendalikan sendiri gitu. Jadi sebenarnya Velia juga dulu ya, dulu nggak terlalu suka di bidang pertanian. Tapi semenjak sekolah di sini gimana rasanya kayak muncul rasa cinta gitu sama pertanian, mulai suka gitu sama pertanian gitu. Jadi intinya jalanin dulu gitu ya. Iya jalanin aja dulu. Oh, berarti memang dari keinginan sendiri ada gitu, kemudian dari orang tua juga ada gitu ya, ya. Oke, okay, uh, untuk masuk ke sekolah gini, uh, waktu pendaftaran dulu melalui via apa sih gitu? Daftarnya uh, online atau uh, langsung ya? Uh, kalau Velia sendiri dulu secara uh, langsung ya, karena kan uh, oh, dulu belum, belum masa covid ya, belum masa pandemi jadi Felia langsung datang ke SMK PIP Negeri Sare ini Wow, oh, kalau kasusnya gimana? Ya sama aja kek, karena kan pas kami masuk di tahun 2019 itu kan belum covid uh, Jadi kami langsung daftarnya ke SMK PP Negeri Sare oh, Buat tata cara pendaftarannya dulu dimulai dari gimana nih Kak? Mulai dari... Maksudnya gimana? Uh. Nah, waktu mau daftar nih, gimana langsung ke sini, kemudian menuju kemana gitu untuk mendaftar? Oh iya, uh, dulu Velia daftar ke sini sama alumni, uh, kebetulan adiknya juga masuk ke sini ya, hmm. jadi kami langsung dipandu sama kakak itu langsung mana, jadi dulu langsung datang ke uh, galeri atau tempat administrasi. Uh, pen, ya administrasi pendaftarannya, jadi hmm. langsung... Uh, istipaf maulir sama memenuhi administrasi syarat-syarat uh, apa yang butuhkan gitu. enggak sulit ya syaratnya? Mudah sih enggak. Enggak terlalu sulit sangat-sangat mudah gitu ya, dipermudah. Oke. Okay. enggak sulit gimana? Kalau sudah sendiri untuk daftarnya pasti udah di juga apa aja sih yang butuh karena kan tempat sekolah ini dari rumah lebih kurang lima jam. Oh. Jadi kan iya. malam gitu paginya udah langsung ke proses administrasi. Jadi untuk Administrasinya tuh mudah, gak susah. Pas langsung masuk sini, langsung ke sekolah SMK Lepisare, langsung menemui pihak administrasi untuk melakukan pendaftaran. Oke, okay. jadi uh, gimana nih pandangan kalian waktu pertama kali first time melihat sekolah ini? Gimana sih? Apa yang ada di pikiran kalian? Do you think gitu tentang sekolah ini? Apa? Wow, keren banget sekolahnya atau gimana nih? Kalau sulis gimana? Kalau sulis sendiri sih waktu masuk pertama untuk daftar buat tes wawancara, tes fisik, tes operan, juga rasanya lihat kakak tingkat itu kayak wow keren banget ya bocoran ini, Wow, permukaannya kayak gini ya, habis itu lokasinya luas banget sekolah ini kayak gitu, Misalnya, kita lihat sekolah sekolah dia segitu aja kayak gitu, maksudnya nggak se sekolah ini, kayak. jadi kayak Mantap juga sekolah ini ya, pengen deh masuk lulus ke, ada. Um, Masuk lulus dan bisa menjadi bagian dari warga masyarakat sekolah ini iya, Ada daya tarik tersendiri ya, ngelihat iya, iya. sekolahnya itu langsung enak di hati gitu Kalau ke Veli? Kalau Velia ya pertama kali ninjak kaki di SMK itu kan pas pertama Velia daftar Karena Velia langsung datang ke sekolah ya Itu pertama pas masuk dari gerbang itu Wow, luas, luas sekali ya sekolahnya gitu Apalagi... Kalau masuk dari uh, gerbang kampus satu nih, disambut langsung sama taman dengan tanaman-tanaman yang asri gitu, dengan suasana sare yang dingin, dingin. Itu wow, enak ya, adem gitu sekolah di sini. Jadi kesan pertamanya sama uh, lingkungan sekolahnya. Kemudian uh, setelah Velia masuk lagi, itu mulai uh, Velia melihat kakak-kakak tingkat ya. Itu dengan baju ada yang uh, pakai baju lahan atau baju lapangan. Itu wow ada daya tarik tersendiri gitu. Apalagi Velia sangat-sangat uh, tertarik itu sama baju PDH seperti baju kita pakai uh, sekarang ini. Yeah. Kes Kesannya emang kayak apa ya wow, dengan baretnya gitu. Memang sangat-sangat berkesan gitu. Berarti emang keren banget waktu pertama ngeliat aja udah. Yeah. Jadi gitu. mulai saat itu uh, pas pertama Velia lihat... Uh, orang ini dengan atribut-atribut sekolahnya, filia langsung uh, wah harus nih harus masuk ke sini, filia harus uh, pakai baju yang berbeda. itu pas, pas, pas pertamanya gitu. Oke. tapi setelah uh, menjalani kehidupan-kehidupan uh, di sini, mulai mulai muncul keinginan-keinginan uh, baru gitu yang lebih besar. Nah, keinginannya apa? salah satunya boleh dong dikasih tahu ke kita eh uh, ini ya. Felia uh, sebelum masuk sini, Felia juga searching-searching di uh, Instagram gitu, di YouTube. Uh, kan itu ada postingan-postingan uh, kayak apa ya? Kayak pelajar siswa di sini dibawa keluar gitu. Jadi pas Felia uh, juga mulai belajar di sini, Felia juga berkeinginan pokoknya suatu saat Felia harus dibawa juga gitu keluar. Dan alhamdulillah hmm, melalui LKS Lomba Kompetensi Siswa uh, kami dapat juara dua di tingkat provinsi bidang uh, Landscape and Gardening dan dari itu kami dapat reward gitu dari sekolah untuk jalan-jalan uh, ke Jakarta. Wah kayak Keinginannya terwujud gitu ya. Alhamdulillah bangga sekali bangga sama diri sendiri juga. Hmm. Uh, Alhamdulillah sama orang tua dengan dukungan dukungannya dan juga guru-guru. sangat sangat berterima kasih gitu. Keinginannya terwujudkan di sini. Iya, oke, keren banget ya nih. Keren banget, teman-teman. Ternyata um, salah satu, dan mungkin masih banyak ya, harapan-harapan lainnya hmm. memang udah terwujud. Itu terwujud di sini. Nah. Oke, kalau Kak Sulis, gimana nih harapannya sekolah uh, di, di sini? Tahu apa Pak? pertama kalau misalnya pas pertama daftar tuh, sebenarnya Sulis tuh lebih enggak tahu sih apa itu pertanyaan, Kurang tahu karena kami pasti uh, asrama, kan bukan masalah pertanian, lebih ke... Pengajiannya ataupun bahasanya gitu kan jadi memang bahasa Inggris itu kami udah latih, bahasa udah dilatih sampai pas udah kelas tiga. Mau sambung kemana nih? Apa lanjut, apa uh, pindah sekolah? Nah, disitu kayak orang tua pindah aja ke SMK WP nah Di mana tuh SMK Sare Di tempat kakak dulu sekolah gimana ya pengen juga sih kalau jauh sekolah ya, enak nih kalau jauh sekolah apalagi di sana dingin yeah. ya. perantau ya ceritanya ya, banyak nih uang jajan kalau perantau gitu nah yeah, ya, gitu. ya. sih mandiri jangan, jangan lagi dekat sama orang tua kayak itu. pengennya lebih mandiri lebih jauh tuh ya, lebih enak sekolahnya gitu kan. ketemu kawan baru nah, pergilah habis tuh kami juga lihat di YouTube gitu sudah juga lihat di YouTube ih eh, anda ibu ini ibu ini naip yang sekarang ketua Prodi kita Bu Chandra, rupanya beliau juga kita ketemu di SMKPP besar rupanya kami pikir, bu oh, ibu ini mantap kali ya penjelasan di tempat pertanian gitu kan, siapa? kayak akhirnya nih kalau ketemu sama ibu ini, gitu. rupanya jurusannya ketua prodiknya ibu, ibu Chandra sendiri gitu, jadi keinginan Swiss kalau masuk sekolah SMKPP Sare ini cuman kayak ngebanggain orang tua bisa memiliki pengetahuan tentang pertanian gitu pernah juga kelas satu dibawa lomba debat itu uh, kayak, saya tadi bilang kayak suatu hal oh, yang, yang baru, gitu uh, ya. yang baru yang, yang bisa dicapai juga ya, sampai besar dan yang angka juga bisa juara dua di kabupaten ya. Oh wow, luar biasa jadi dengan uh, banyaknya kegiatan-kegiatan sekolah ini makin membuat kita semangat gitu ya buat iya, menjalani makin diri. membara gitu semangatnya ya, dari keinginan-keinginan dasar yang masih kecil uh, semakin kita pelajari semakin Uh, level levelnya itu semakin naik gitu keinginan keinginan kita. Nah, Oke, okay. keren banget sih cerita nggak ini. Oke, okay, kalau dari selama di sini ya gitu pengalaman yang paling berkesan apa sih? Gitu. Yang uh, paling uh, berkesan, yang paling aduh Yona gitu di hati. Apa nih kalau kasusis apa nih pengalaman yang paling berkesan? Mungkin waktu pendaftaran atau waktu tes atau gimana nih? Uh, selama pas pertama masuk apa tuh menjalankan kegiatan di SMK besar ya? dari pertama deh dari pertama masuk gimana uh, pengalaman nah, yang benar -benar paling berkesan benar -benar banyak senyata. banyak itu ketemu kakak tingkat yang ramah harus juga sih yang nggak bukan nggak ramah sih sebenarnya karena kita kan bisa menghormati orang lain iya, itu benar benar kakak ada kak yang uh, lebih uh, care gitu jadi kan Ketemu kakak leping yang nih kayak rasanya adem gitu. Jadi kita tanya apa mengenai pelajaran itu juga mudah. Mm -hmm. uh, yang lainnya kalau di bidang pertanian sendiri, pas prakteknya bawa traktor itu ya. Oh iya, yeah, yeah. uh, Mengesankan uh, waktu membajakan sawah kan bawa traktor. sama Teman-teman itu seru kali, kayak misalnya kayak pas kita ngerasain momen itu lagi, gak bisa cuman bisa mana dokumentasinya aja gak bisa diulang <laughs> ya karena ada tingkatannya gitu kita belajar traktor di kelas 1 gitu Halo, kalau bisa mengulang harus diulang nih gitu ya harus <laughs> harus itu pengalaman yang paling mengesankan sih uh, kotor kotoran tapi seru iya keren banget ya uh, bidang pertanian ini kalau uh, kalau kak Velia sendiri gimana nih pengalaman yang paling berkesan ya? yang paling berkesan ya sebenarnya kalau untuk pengalamannya banyak ya mulai dari Uh, pas PLS pas, pas, iya. pas pertama itu masya Allah gimana <laughs> dengan tantangan tantangannya bangun jam Tentu. 6 gitu tanpa istirahat tapi itu sangat sangat berkesan uh, terus juga di lahan seperti kata Sulis tadi bahwa traktor itu sampai kami uh, sampai kami nengkol hand traktornya tuh ya sampai sampai tiga kali gitu tapi tetap nggak bisa tapi tapi uh, tetap, tetap, tetap semangat ya tetap semangat harus, harus bisa, bisa ya gitu. gitu keren banget gimana cara harus bisa ya gitu. udah kami uh, cuman ngengkol ya Velia Felia ikutnya cuma ngengkol ngengkol hand traktor terus uh, pas dan alhamdulillah uh, pas pengambilan nilainya cukup sekali gitu uh, pas pas tesnya itu sampai tiga kali tetap nggak bisa Ih, gimana nih gitu kan terus juga kalau di lahannya, di lahan banyak sih, mulai dari uh, cari ajir ya. Kalau cari ajir itu sampai ke gunung Jadi, kadang. Itu kayak seru aja <laughs> Iya dapat traveling, uh, oh, oh. traveling juga. <laughs> apalagi ada di asrama. Iya, gitu kan. Apalagi ada naik kebersamaan. Parang ya, ya, sampai disana gitu gitu. nanti kita masak-masak. -masa, wow. Tapi kalau menurut Felia yang paling berkesan ya, hmm. uh, pertama pas PLS itu dengan tantangan-tantangannya juga. Uh, apa ya lulucon lulucon yang kita buat bersama gitu oh. kemudian juga uh, yang paling berkesan yang kedua uh, pas kemarin ke Jakarta itu Alhamdulillah emang apa yang nggak felia di luar dugaan gitu Alhamdulillah banget gitu yang berawal dari keinginan ya, ya. ingin banget kesana okay. akhirnya kesana juga nggak <laughs> bisa berkata-kata sih bersyukur banget nggak sih kenal sama sekolah ini Alhamdulillah sangat bersyukur uh, gimana ya bilangnya pertama mungkin keinginannya sangat kecil gitu karena pertama Velia inginnya masuk uh, sekolah yang asrama hmm. tapi dengan budget yang kecil gitu kan uh, kemudian setelah Velia selami di SMK PT negeri Sare ini se uh, semenjak Velia belajar sangat-sangat bersyukur Velia sangat merasakan Uh, sekolah ini sangat bermanfaat gitu apalagi pertanian itu adalah suatu hal yang enggak akan pernah habis gitu. ya benar-benar benar, benar. pun pertanian enggak akan pernah habis karena kenapa karena pangan selalu dibutuhkan gitu ya, pangan benar. selalu menjadi kebutuhan pokok uh, ekonomi bergantung juga sama pertanian gitu saya sangat-sangat bersyukur bisa masuk ke SMKP Negeri Sare ini dengan ilmunya dengan gurunya itu sangat-sangat ya. sangat-sangat ya. ya. sangat, luar biasa, sangat luar biasa senang banget pasti kenal dengan sangat-sangat bersyukur sih. Okay, uh, Oke pemirsa, uh, jadi uh, SMKWP Negeri Sarai Aceh ini merupakan SMK memiliki asrama atau uh, boarding school, di mana uh, asrama ini uh, gratis, tidak dipungut biaya, sehingga bagi kita yang memang hanya memiliki uh, tingkat ekonomi rendah juga masih bisa kok masuk di sini. Uh, jadi mungkin sekian nih dari kami uh, untuk lebih jelasnya teman-teman uh, boleh lihat uh, Facebook SMK Pendekar Seri Aceh juga Twitter Webset dan youtube ya sekolah. yeah, website sekolahnya juga ada oke okay, sekian dari kami terima kasih nih kak Felia dan kak Sulis untuk sama-sama yeah, Iya, -sama. yeah, oke okay. kami <laughs> akhirnya dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam